Oke teman-teman Kali ini kita ada di hutan Lihat Di samping kiri kanan saya cuma ada kebun jati ya Kita akan coba naik ke bukit Kita akan coba masak di bukit, di atas bukit teman-teman Oke Kita e, langsung e, ke atas Di atas ada lumayan ya dataran buat kita masak Itu ada di atas bukit Kita perjalan Perjalanannya sekitar 20 menit lagi teman-teman Oke yuk Kita langsung ke sana karena di sana juga tempatnya lumayan sejuk teman-teman, lumayan enak dan di atas. Oke yuk, kita lanjut. Oke lihat, uh keren. Tapi sayang ya, di sini lebat banget ya pepohonannya. Lihat mantap, oke lihat teman-teman di depan saya ini targetan kita ya, kita udah nyampe di spot, wow lihat di bawah saya jurang sekali itu langsung jurang ya teman-teman dan di depan lihat pemandangannya keren, oke kita akan coba masak di sini ya, di sini lumayan panas tapi yang nggak papa lah, oke lanjut, oke teman-teman. Kita bereskan dulu di sini banyak sekali ya tanaman-tanaman liar di depan pemandangannya bagus kita akan di sini ya pertama-tama kita tebang dulu ini ya tanaman-tanaman liar di ini ya oke kita bersihkan dulu teman-teman. Oke. Jadi kita akan membuat uh, saung dulu ya di sini biar lebih enak. Kita bisa lebih santai lagi, teman-teman. Oke. Kita udah cari kayu dulu tadi. Uh, panas ya. Sekarang uh, sekitar jam 1 lah. Tadi kita berangkat sekitar mau duhur Sekarang udah mau jam 1. Kayaknya lebih jam 1. Oke. Kita keluarkan dulu banyak sekali ya. Kita bawa peralatannya seperti bau mie ya Lihat wow bawa peralatan buat masak Ada wajan juga Yang pak kalah penting Buat terpal Lihat teman-teman Mantap Kita akan coba membuat tenda di sini ya Dengan terpal ini Saya belum ada uang buat beli tenda yang sungguhannya Oke kita siap-siap dulu keren banget coy kita akan coba camping sambil masak sebelum itu kita akan cari kayu bakar kita akan masak di sini akan makan di sini Wow keren sekali pemandangannya lihat teman-teman uh situ ada kampung lumayan jauh ya sekitar 3 kilo dari sini teman-teman mantap Oke kita akan coba siap-siap untuk kita masak yuk kita kasih air secukupnya, kita uh, rebus seminya. Setelah kita rebus seminya, kita masukin bumbunya. Setelah itu kita akan bikin mie gulung, teman-teman. Oke. Okay. Kemudian kita masukkan minya. Oke, okay, lihat. Keren. Kita uh, rebus dulu sampai matang. Nanti kalau udah matang kita Di sini kita udah masukin ya. Wow, kotor udah dimasukin e, mie -nya. kemudian sebenarnya telurnya ada dua ya tadi pecah dan langsung dimasukin lihat ini kuning ini telur tadi teman teman pecah kemudian kita langsung kesiniin mie nya kita pakainya dua tapi bumbunya enggak semuanya e, kita masukin teman teman hanya separuhnya doang oke lihat wow keren nah kita masukin lagi ya telurnya Seperti ini lihat teman teman oke wow keren jadi gini coy nanti kita akan e, pakai ini ya Pakai bambu Puter-puter lah layaknya mie gitu lah Oke okay, digoreng Setelah digoreng nanti kita akan Cicipin teman-teman di sini sambil camping Wow keren Lihat Yus, Mantap ini gila yak ini Nanti kita akan caburin e, bon cabe ya Biar nanti rasanya lebih nikmat Oke kita langsung gulung-gulung ke sini teman-teman cepet-cepet Karena uh, minyaknya udah apa ya? Udah ini teman-teman udah panas. Kita gulung-gulungnya seperti apa ya? Yang penting tergulung aja ya, oke. Okay? Jangan melihat ini, teman-teman. Wow. Tuh. Giler. Asli bikin giler, coy. Mantap. Kita nah, yang penting tergulung aja ya, Bro. usah macam-macam lah. Nanti kita akan coba uh, gulung dengan teknik seperti ini teman-teman Lihat Dijamin jijik Oke okay. Kita nanti goreng ya satu-satu Oke okay, teman-teman Kita gulung seperti ini ya Yang penting tergulung Lihat Kalau kita udah digulung seperti ini Kita langsung cepat-cepat digoreng Kalau kita taruh nanti enggak uh, seperti kayak gini lagi ya Oke okay, kita akan Gila coy bentuknya Lihat Yang penting nempel Waduh <laughs> ah, lihat ini eminya nggak ya, nyatu sama stiknya. jadi seperti ini teman-teman yang penting matang kering kita makan di hutan sambil camping itu lebih seru jumbo sekali waduh. oke okay, teman-teman yang tadi kita udah olah, lihat hasilnya keren banget wow minyak gede-gede lihat, wow, kenyang ya ini padahal satu aja udah kenyang teman-teman waduh, mantap nih hmm, harum sekali nah, kita nggak lupa kita taburin bon cabe ya oke okay. level berapa nih level 130 nih cuma 30-nya doang yang diambil. Oke. Okay. Lihat teman-teman, kita taburin. Oke, okay, seperti ini. Wow, ini bon cabe semua ya. Uh, mantap, lihat. Bon cabenya tebal. Oke, okay, lihat. Oke. Okay. Wow. Bon cabe terus, mantap, mantap, mantap. Mantap jiwa lah. Oke, okay, mantap lah. Kita langsung gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat teman-teman. Kriuk kriuk, mantap. Oke, okay. ngat, panjang. Hmm, rasanya mantap banget. Gurih, udah. Hmm. Nampol banget. Kita pakai minyak dua, pakai telurnya juga dua. gampang ya? Nggak doang? Lancar sekali lihat. Oke, copetin dulu bisingnya. Hmm, ngom. Hmm, hmm. Saben Hmm. ah Kita copotin pitingnya, tusuknya kita copotin teman-teman. Lihat, dalamnya masih basah. Jadi si minyaknya itu kurang banyak. Jadi gini loh, kalau kita ngegoreng itu harus uh, si minyak itu terendam agar matangnya merata. Oke, okay, lihat, lihatnya. Hmm. Pedas sekali ya. Kita taburin bumbu level 130 ha hey. ah. Lihat, merah teman-teman. Oke. Okay, ya, Di belakang saya itu pemandangan yang cukup bagus sekali. Ya. Ah. Kita udah camping ya di sini. Ah. Masalahnya gini ya. Udah minumnya mau habis, teman-teman. Aduh, gimana nih? Hmm. lama sekali ya udah habis lihat bun cabenya masih nempel di sini tapi saya nggak habisin ah udah sekali Oke teman-teman sekarang udah selesai lihat tangan saya kotor Cah saya kotor baju saya kotor dan muka saya pastinya kotor Oke teman-teman udah selesai